Mas Bro Kita sudah poin babi hutan tadi ya Mas Bro Kita shot tadi Satu ekor Tapi lumayan lah Mas Bro Ukurannya Saya sendirian Saya tadi Takut juga Mas Bro Soalnya babinya banyak kali Mas Bro Saya tadi tiarap Mas Bro Di pasar ini Legian pun kenapa nggak ada pivotnya ya mas bro, nggak ada tempat sandaran untuk membidik. Jadi tas saya ini lah tadi saya tolok bawah. sekitar jarak 5 meter tadi saya, sama saya mas bro. Saya jantungan juga lama-lama makin, makin datang ke tempat saya mas bro. Ah sampai sekarang ini saya masih agak takut ya mas bro. Tapi syukur alhamdulillah ya mas bro udah poin tadi tadi pun saya pertama datang mas bro saya naik kereta ya, mas bro nah, ini badak saya badak laut saya habis dari sana babinya situ itu mas bro saya di kereta posisi saya di kereta mas bro babinya yang lomok-lomok lomo itulah ya mas bro Soal yang babun babun tak kemana nggak nampak tadi mendatangi saya mas bro Cuman posisi saya, saya tadi kurang nok, kurang pas. Kereta belum saya cagakan ya mas bro, tidak ada cagak satunya. Jadi, lebih hutanya itu tadi, udah mulai mendekat. Jadi saya satu aja tadi dari kereta. Rupanya, saya bidik tadi, bagian mata ya mas bro. Soalnya udah dekat sekitar 10 meter. Tuh di jalan situ tadi mas bro. Tapi sorry mas bro, tidak. Kerekam, tidak ke video ya mas bro, karena tadi keprogo soalnya. Kita belum siap-siap. <tuh> saya memang sengaja tadi mas bro kemari saya mau hunting babi hutan. Rencana saya, saya mau nyanggung babi hutan tadi. Banyak mas bro. Yang saya saat aja tadi udah tiga ekor mas bro, yang di sini satu, sama di sana satu yang kena yang ketiga mas bro itu karena kata saya untuk sandaran nih mas bro dan saya berada di pasar ini tadi inilahnya sangat semak kali mas bro saya tadi takut juga mas bro karena sendirian Aduh. alhamdulillah kita poin babi hutan nih mas bro senapan ini aja mas bro 4,5 saja oke ini gini-gini udah menumbangkan babi hutan 3 ekor ya mas bro cuman baru inilah saya bisa merekam videonya ya mas bro oke mas bro jangan lupa like, komen, dan subscribe agar mas bro semua tidak ketinggalan video terbaru saya oke mas bro kita jemput buruan kita oke mantap bro kita jemput dulu kita lihat dulu buruan kita tadi saya tadi berada di pohon mana nih bro nah, di sini posisi saya tadi mas Jadinya udah di pelpaker ini tuh mas bro nah, berapa meter ini mas bro nah, dari sini tadi posisinya wah deket kali mas saya takut juga tadi soalnya saya sendirian Mas, bro. saya tembak terus tadi. Nah, itu Mas Bu. Itu dia. Kita jembul dulu hmm. Kurang jelas Mas. Bro. Nah, itu dia Mas Bu. Nah, lompo-lompo lah Mas Bu. Berat-berat sekitar 20an deh itu, 25. Enggak perlu biarkan saja Mas Bu biar teman kita yang jemput biar kita kasihkan asrani teman-teman kita yang asrani ya mas bro dan semoga bermanfaat untuk mereka ya mas bro, Oke, mas bro.